Masing-masing dari kita memiliki kecerdasan luar biasa yang tersimpan jauh di dalam Dan kita berusaha untuk memaksimalkan potensi terpendam keunggulan kita Afirmasi ini akan membantu melepaskan potensi itu Dan memungkinkanmu menyadari kecerdasan terbesarmu Dengarkan setiap hari untuk memaksimalkan kekuatan pikiran dan otakmu Sekarang, relax, tutup matamu, dan mulai bernafas perlahan dan dalam. Dengan setiap napas biarkan tubuhmu relax. Gagasan yang akan kamu dengar akan menjadi milik kamu sendiri. Tidak perlu terjaga Afirmasi yang kuat yang kamu dengar Akan diserap oleh pikiran bawah sadarmu Bahkan saat kamu tidur Jadi sekarang santai dan bernafaslah Dan ulangi dalam pikiranmu seperti yang dikatakan Nanti dengan lantang Saya memiliki ingatan yang sempurna Saya memiliki fokus yang luar biasa Saya dapat dengan mudah memperluas pikiran saya Saya menjadi lebih cerdas setiap hari Pikiran saya memiliki kapasitas tak terbatas untuk belajar. Kebijaksanaan yang saya cari selamanya ada dalam diri saya. Saya memecahkan masalah yang menantang dengan mudah. Saya dihormati karena pikiran saya yang tajam. kecerdasan asertif saya membawa saya ke hal-hal yang lebih besar saya memiliki akses tak terbatas ke pemikiran dan ide baru pengetahuan saya bertambah setiap hari banyak informasi tersedia untuk saya setiap saat saya memiliki pengetahuan yang saya perlukan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Semua jawaban yang saya butuhkan datang kepada saya dengan mudah. Saya menyerap pengetahuan seperti spons. Kecerdasan saya tumbuh setiap hari. Pikiran saya logis dan teratur Saya seorang ahli dalam apa yang saya lakukan Saya memiliki pikiran yang hebat Saya mengingat peristiwa dengan detail tinggi Saya memiliki memori fotografi saya sangat cerdas Saya meregangkan kemampuan mental saya setiap hari Saya memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas Kecerdasan tak terbatas selalu siap membantu saya Saya seorang pemikir kritis Saya cerdas saya memiliki ingatan yang fenomenal. Saya memiliki kendali penuh atas pikiran saya. Saya menyerap pengetahuan dan pemahaman dengan mudah. Setiap hari, saya membuka pikiran dan menemukan kebijaksanaan baru. Saya memiliki ingatan yang hebat. Saya memiliki semua keterampilan yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan saya. Saya cerdas dan cerdas. Saya memiliki akses ke perpustakaan besar kebijaksanaan batin. Kemampuan mental saya meningkat setiap hari. Mecahkan masalah menjadi mudah bagi saya. Semua yang perlu saya ketahui diungkapkan kepada saya saat saya membutuhkannya. Saya berlatih menggunakan keterampilan baru di setiap kesempatan. Ingatan saya tajam. Saya menjadwalkan waktu setiap hari untuk memperluas pikiran saya. Saya memberi makan pikiran saya dengan ide-ide baru. Saya memiliki kekuatan untuk mengubah hidup saya dengan mengubah pikiran saya. Kemampuan berpikir saya luar biasa. Saya secara akurat mengingat banyak hal dengan sangat detail. Saya dengan mudah memasuki pikiran universal. Fokus saya sangat jelas. Mudah bagi saya untuk berkonsentrasi saya suka membaca dan bagaimana itu memperluas pikiran saya saya memiliki akses gratis kekuatan tak terbatas dari pikiran saya saya seorang jenius setiap hari saya menguasai keterampilan baru saya percaya saya bisa melakukan apa saja. Kecerdasan saya tidak terbatas. Saya sangat cerdas. Saya menggunakan kedua sisi otak saya secara seimbang. Saya memiliki ingatan yang luar biasa. Saya dapat terhubung dengan kebijaksanaan alam semesta yang tak terbatas. Saya memiliki sumber kebijaksanaan batin yang tidak terbatas. Pikiran saya jernih dan fokus. Saya cepat memesahkan masalah yang sulit. Setiap hari, saya menemukan cara baru untuk meningkatkan kekuatan otak saya. Pikiran saya adalah saluran terbuka untuk pengetahuan yang lebih besar. Saya jenius dalam apa yang saya lakukan Saya menggambarkan informasi dengan jelas Saya memiliki kebijaksanaan besar Dan saya manfaatkannya dalam semua yang saya lakukan Saya belajar cepat Pengetahuan dan kebenaran diungkapkan kepada saya setiap hari Kecerdasan saya terlihat oleh orang-orang di sekitar saya Pikiran saya memiliki akses ke semua pengetahuan. Pikiran tenang saya membuka saya pada kebijaksanaan batin. Setiap hari, kecerdasan saya tumbuh. Saya cepat memahami apapun. Saya bijaksana melebihi usia saya. Saya memiliki pemahaman yang luas tentang banyak topik. Saya suka stimulasi mental dari pengalaman baru Saya terbuka untuk cerdasan ilahi alam semesta Ingatanku sempurna Saya dengan mudah menemukan solusi untuk masalah yang sulit Saya memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan setiap saat Saya mudah menyerap informasi baru Saya seorang pembelajar yang cepat Orang lain melihat saya untuk memecahkan masalah yang menantang. Saya mengingat informasi dengan detail tinggi. Saya terpesona oleh pemikiran dan ide baru. Saya senang mempelajari ide baru. Saya senang mempelajari hal baru. Saya mengingat apapun dengan mudah. Pikiran saya memproses informasi dengan cepat. Saya dengan penuh semangat belajar dari setiap pengalaman dalam hidup saya Saya dengan mudah mendapatkan pemahaman lengkap tentang apapun yang saya pilih Solusi datang dengan cepat kepada saya Pikiran saya logis dan teratur Pikiran saya tajam dan kuat Saya melatih otak saya dengan secara rutin mendorong, mendorong batasnya saya berbakat dalam banyak hal Saya berkomunikasi dengan cerdas Saya melihat kebijaksanaan dalam setiap situasi Saya mencari pengetahuan baru setiap hari Saya mampu mengatasi gangguan dan memfokuskan pikiran saya Saya mengingat informasi dengan cepat dan mudah Saya dengan mudah memperluas pengetahuan dan pemahaman saya